telah mengabarkan kepada kami Syuaib berkata telah menceritakan kepada kami Abu as Sinat bahwa Abdurrahman bin Hurmus Al-Arai mantan budak Rabiah bin Al-Harits menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kita datang terakhir dan pertama pada hari kiamat meskipun mereka diberi kitab sebelum kita dan ini adalah hari di mana mereka mendapat kewajiban, namun kemudian mereka berselisih di dalamnya. Allah lalu memberi hidayah kepada kita, maka semua manusia akan mengikuti kita, hari ini, besok hari untuk Yahudi dan Nasrani hari setelahnya lagi. Dua Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Abdullah bin Umar Rodliallahu Anhu, bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat hendaklah ia mandi. Tiga Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma, berkata, telah mengabarkan kepada kami Juwairiyah bin Asma, dari Malik, dari az Zuri dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, Rotliyallohu Anhumah bahwa ketika Umar bin Al Khattab berdiri khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang laki-laki Muhajirin Al Awalin generasi pertama sahabat Nabi sallallahu alaihi Wasallam, masuk ke dalam masjid. Maka, Umar pun bertanya, "Jam berapakah ini?" Sahabat tersebut menjawab, "Aku sibuk dan aku belum sempat pulang ke rumah hingga akhirnya aku mendengar azan dan aku hanya bisa berwudu." Umar berkata, hanya berwudu, saja. Sungguh kamu sudah mengetahui bahwa Rasulullah Wasallam memerintahkan untuk mandi, di hari Jumat. 4. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Safwan bin Sulaim, dari Atta, bin Yasar, dari Abu Said Al-Hudri, Rotliya Anhu bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balik. 5. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah bin Jafar berkata, telah menceritakan kepada kami Harami bin Umaroh berkata, telah menceritakan kepadaku Syubah dari Abu Bakar bin Al-Munkadir berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Sulaim al-Ansori berkata, Aku bersaksi atas Abu Said Al-Hudri, ia berkata, Aku bersaksi atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, mandi pada hari Jumat merupakan kewajiban bagi orang yang sudah bermimpi, balik dan agar bersiwak, menggosok gigi, dan memakai wewangian bila memilikinya. Amru berkata, Adapun mandi, aku bersaksi bahwa itu adalah wajib sedangkan bersiwak dan memakai wewangian dan Allah yang lebih tahu aku tidak tahu ia wajib atau tidak tapi begitulah yang ada dalam hadis Abu Abdullah yaitu saudara Muhammad bin Al-Munkadir dan tidak disebut dengan nama Abu Bakar berkata hadis ini diriwayatkan darinya oleh Bukair bin Al-Asyaj dan Sa'id bin Abu Hilal dan masih banyak lagi dan Muhammad bin Al-Munkadir punya nama panggilan Abu Bakar dan Abdullah 6 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Sumaya, mantan budak Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Soli As-Saman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat kedua maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat ketiga maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat keempat maka dia seolah berkurban seekor ayam. Dan barang siapa datang pada kesempatan, saat kelima maka dia seolah berkurban sebutir telur dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut 7 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya yaitu Ibnu Abu Kasir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika berdiri memberikan khutbah pada hari Jumat tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid Umar lalu bertanya, kenapa Anda terlambat sholat? Laki-laki itu menjawab, aku tidak tahu hingga aku mendengar azan, maka aku pun hanya berwudu. Maka, Umar berkata, bukankah kamu sudah mendengar bahwa Nabi Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berangkat sholat Jumat hendaklah mandi. 8. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, dari, Said Al-Makburi, berkata. Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku, dari, Ibnu Wadiah, dari, Salman Al-Farsi, berkata. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya lalu dia solat yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari as Zuhri Taus berkata, Aku berkata kepada Ibnu Abbas orang-orang menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mandilah pada hari Jumat dan basuhlah kepala kalian sekalipun tidak sedang junub, dan pakailah wewangian. Ibnu Abbas berkata, Adapun mandi, memang benar bahwa itu adalah wajib, sedangkan memakai wewangian aku tidak tahu. 9. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami, Hisham, bahwa Ibnu Juraid telah mengabarkan kepada mereka, ia katakan. Telah mengabarkan kepadaku, Ibrahim bin Maisarah, dari Taus, dari Ibnu, Abbas Krotliyallohu Anhumah, bahwa dia menyebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal mandi pada hari Jumat. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu, Abbas, apakah beliau memakai wewangian ketika berada bersama keluarga beliau? Ia menjawab, aku tidak tahu. 10. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Nafi, dari, Abdullah bin, Umar, bahwa, Umar bin Al-Khattab melihat pakaian sutera di depan pintu masjid. Maka ia pun berkata, Wahai Rasulullah, seandainya Tuan beli pakaian ini lalu Tuan kenakan pada hari Jumat atau saat menyambut utusan, delegasi, bila datang menghadap Tuhan. Rasulullah Wasallam lalu menjawab, sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat bagian di akhirat. Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah Wasallam yang diantaranya ada pakaian sutera. Beliau lalu memberikan pakaian sutera tersebut kepada Umar bin al-Khattab, Maka berkatalah, Umar, wahai Rasulullah, Tuhan telah memberikan pakaian ini untukku, Padahal Tuan telah menjelaskan konsekuensi orang yang memakainya. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai. Maka, Umar bin Al-Khattab memberikan pakaian sutera tersebut kepada saudaranya yang musyrik di kota Makkah. 11. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Abu As-Zinat, dari Al-A'rai, dari Abu Hurairah, Rodliallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. 12. Telah menceritakan kepada kami, Abu Mamar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Al-Habab telah menceritakan kepada kami Anas berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Aku telah terlalu sering memperingatkan kalian untuk selalu bersiwak 13 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mansur dan Husain dari Abu Wail dari Huzayfah ia berkata jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat malam, beliau menggosok mulutnya. 14. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Sulaiman bin Bilal berkata, Hisyam bin Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar datang dengan membawa siwak yang dia gunakan untuk membersihkan giginya, Rasulullah Alaihi Wasallam lalu memandang ke arahnya. Maka aku pun berkata kepadanya, Wahai Abdurrahman, berikanlah siwak itu kepadaku. Abdurrahman kemudian memberikannya kepadaku, kemudian aku pecahkan dengan gigiku dan mengunyahnya hingga lembut. Setelah itu siwak tersebut aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menggosok giginya dengan menyandar pada dadaku. 15. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Abdurrahman yaitu Ibnu Hurmus al-Arai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat fajar membaca Alif Lam Yintanzil Surah As-Sajdah dan Halatah Alal Insani Hinum minat Dahri, Surah Al-Insan 16 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanab berkata Telah menceritakan kepada kami Abu Amir al Akadik berkata Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Tahman dari Abu Jamrah Ad-Dulubai dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata Sesungguhnya solat Jumat yang pertama kali dilaksanakan setelah sholat. Jumat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di Masjid Abdul Qois di Kampung Juwasa, Negeri Bahrain. 17 telah menceritakan kepada kami bisir bin Muhammad al berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari ibnu Umar rotliyallohu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin." Al-Hasan menambahkan, Yunus berkata, Rusayk bin Hukai menulis surat kepada ibnu Syihab dan pada saat itu aku bersamanya di wadi Kura, pinggiran kota. Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk sholat Jumat? Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat di mana banyak jamaah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Aylah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan Ruzaiq untuk mendirikan sholat Jumat. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. 18. Telah menceritakan kepada kami Abu Al berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda siapa di antara kalian yang mendatangi salat Jumat maka hendaklah dia mandi 19 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari, Malik, dari, Safwan bin Sulaim, dari Atta, bin Yar, dari Abu Said Al-Hudri, bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang sudah balik. 20. Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami, Wuhayb berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Taus dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, kita datang terakhir dan akan pertama pada hari kiamat. Mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi sesudah mereka. Inilah hari Jumat di mana mereka berselisih tentangnya namun Allah memberi petunjuk kepada kita. Maka esok hari untuk Yahudi dan Lusa untuk Nasrani. Beliau lalu diam, setelah itu beliau bersabda lagi, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mandi pada satu hari dari setiap tujuh hari, pada hari itu dia basuh kepala dan tubuhnya. Diriwayatkan oleh Aban bin Solih dari Mujahid dari Taus dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi setiap Muslim sudah menjadi kewajiban karena Allah Ta'ala untuk mandi pada satu hari dari setiap tujuh hari. 21. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Syababah telah menceritakan kepada kami, Warka, dari Amru bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi Alaihi Wasallam beliau bersabda, izinkanlah para wanita, bila minta izin, pergi ke masjid di malam hari. 22 telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usama telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar istri Umar ikut menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah di masjid lalu dikatakan kepadanya kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa Umar tidak menyukainya wanita itu berkata apa yang menghalangi dia untuk melarangku? Penanya itu berkata, yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah Wasallam, janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah. 23. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah mengabarkan kepadaku, Abdul Hamid, sahabatnya as berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Harith anak pamannya Muhammad bin Sirin, Ibnu Abbas berkata kepada muazinnya saat hari turun hujan, Jika kamu sudah mengucapkan, asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah, Janganlah kamu sambung dengan haya, alas sholah, marilah mendirikan solat. Tapi serukanlah, soluh fibu di tempat tinggal masing-masing. Lalu orang-orang seakan mengingkarinya, maka Ibnu, Abbas pun berkata, sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya sholat Jumat adalah kewajiban dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Solih, berkata. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab, berkata telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harits dari Ubaidullah bin Abu Jafar, bahwa Muhammad bin Jafar bin As subair menceritakan kepadanya dari Urwah bin As subair dari Aisyah, istri Nabi Alaihi Wasallam. Ia berkata, orang-orang datang berbondong-bondong pada hari Jumat dari tempat tinggal mereka dan pinggiran kota yang jauh. Mereka datang melewati padang pasir yang berdebu sehingga mereka pun berdebu dan berkeringat. Lalu seorang dari mereka mendatangi Rasulullah Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang bersamaku, beliau lantas bersabda, seandainya kalian mandi dahulu. 24. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Said, bahwa dia bertanya kepada Amrah tentang mandi pada hari Jumat. Maka dia menjawab, Aisyah, Rodli Anha, berkata, Orang-orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri mereka masing-masing. Ketika menghadiri sholat Jumat, mereka tetap dalam keadaan mereka masing-masing, dengan pakaian kerjanya. Maka dikatakan kepada mereka, seandainya kalian mandi terlebih dahulu. 25. Telah menceritakan kepada kami, Surayt bin An-Nu'man berkata, Telah menceritakan kepada kami, Fulai bin Sulaiman, dari Utsman bin, Abdurrahman bin Usman et Taimi, dari Anas bin Malik Rotliyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. 26. Telah menceritakan kepada kami dan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Humait dari Anas bin Malik berkata, kami bersegera berpagi-pagi dan awal waktu, dalam mengerjakan sholat Jumat, dan tidur siang setelahnya. 27. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Bakar al Mukodami berkata. Telah menceritakan kepada kami, Harami bin Umaroh, berkata. Telah menceritakan kepada kami, Abu Haldah, yaitu Halid bin Dinar, berkata. Aku mendengar Anas bin Malik, berkata. Jika hari terasa sejuk, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyegerakan pelaksanaan solat, dan bila udara panas, beliau mengakhirkannya, yakni solat Jumat. Yunus bin Bukair berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami, Abu Haldah, menyebutkan dengan lafat solat saja dan tidak menyebutkan kata Jumat.' Bisir bin Sabit berkata, 'Telah menceritakan kepada kami, Abu Haldah, ia berkata.' Ada seorang amir pemimpin, solat bersama kami kemudian bertanya kepada Anas, Rodliallahu Anhu, bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat suhur. 28. Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah berkata. Telah menceritakan kepada kami, Al-Walid bin Muslim berkata. Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Maryam al-Ansori berkata telah menceritakan kepada kami Abayah bin Rifah berkata, Abu, Abbas berjumpa denganku saat aku sedang berangkat untuk sholat Jumat. Lalu ia berkata, Aku mendengar Nabi Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan orang itu untuk masuk neraka. 29. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib as Suri berkata dari Said, dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jalur lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib, dari as Suri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah, berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sholat sudah ditegakkan ikomatnya, janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan tenang. Maka apa yang kalian dapatkan sholatlah, dan mana yang ketinggalan sempurnakanlah. 30. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Kutaybah berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Yahya bin Abu Kasir dari Abdullah bin Abu Qatadah, yang aku tidak mengetahuinya kecuali dari Bapaknya, dari Nabi Alaihi Wasallam. beliau bersabda, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihat aku, dan wajib bagi kalian mengerjakannya dengan tenang. 31. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zib, dari Said Al-Makburi, dari Bapaknya, dari Ibnu Wadiah, telah menceritakan kepada kami, Salman Al-Farsi, berkata, Nabi Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat lalu bersuci semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau wewangian lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, kemudian ia mengerjakan solat yang dianjurkan baginya, lalu bila imam sudah datang dia berdiam mendengarkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jumatnya itu dan Jumat yang lainnya. 32. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad, yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami, Mahlat bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata aku mendengar Nafi berkata aku mendengar Ibnu Umar berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meminta kawannya berdiri dari tempat duduknya lalu dia menempati tempat duduk tersebut aku bertanya kepada Nafi apakah ini berlaku pada saat salat Jumat dia menjawab untuk salat Jumat dan yang lainnya 33 telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari az Zuhri dari As-Saib bin Yazid berkata, azan panggilan sholat Jumat pada mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktekkan sejak zaman Nabi Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar Rodliyallahu anhuma. Ketika masa, Usman, Rodli Anhu dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah azan ketiga di As-Zaura. Abu Abdullah berkata, As-Zaura adalah bangunan yang ada di pasar di kota Madinah. 34. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Salamah al majishun dari As-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid. Sesungguhnya orang yang menambah azan ketiga pada salat Jumat adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika penduduk Madinah semakin banyak dan tidak ada muazin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu dan azan salat Jumat dilaksanakan ketika imam sudah duduk yakni duduk di atas mimbar 35 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mukatil berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Usman bin Sal bin Hunaif dari Abu Umamah bin Sal bin Hunaif berkata, aku mendengar Muawiyah bin Abu Suyan ketika dia sedang duduk di atas mimbar dan Muazzin sedang mengumandangkan azan, Allahu Akbar Allahu Akbar, Muawiyah mengucapkan, Allahu Akbar Allahu Akbar. Ketika Muazzin membaca, asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Dan ketika muazin membaca, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muawiyah dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Ketika azan sudah selesai, Muawiyah berkata, "Wahai manusia, sungguh ketika azan dikumandangkan, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan dari tempat ini seperti yang kalian dengar dari bacaan ucapanku tadi." 36. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair, berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab, bahwa As-Said bin Yazid, mengabarkan kepadanya, bahwa azan yang kedua pada hari Jumat diperintahkan oleh Utsman bin Affan rotli anhu ketika penduduk Madinah semakin banyak. Adapun sebelumnya, azan hari Jumat dikumandangkan ketika imam sudah duduk. 37. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil berkata. Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata. Telah mengabarkan kepada kami, Yunus dari As-Suhri berkata. Aku mendengar as said bin Yazid berkata. Pada mulanya azan pada hari Jumat dikumandangkan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Yaitu apa yang biasa dipraktekkan sejak zaman Nabi Wasallam, Abu Bakar dan Umar Rodliallahu Anhu. Pada masa khilafah, Usman bin Affan, Pratliyallohu Anhu ketika manusia sudah semakin banyak, maka pada hari Jumat dia memerintahkan azan yang ketiga. Sehingga dikumandangkanlah azan ketiga tersebut di Azzaura. Kemudian berlakulah urusan tersebut menjadi ketetapan. 38. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yakub bin, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qori al-Qurashi al-Iskandarani, berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim bin Dinar, bahwa ada orang-orang mendatangi Saul bin Sa'ad as saidi yang berdebat tentang mimbar dan bahan membuatnya. Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sal lalu berkata, demi Allah, akulah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari pertama mimbar tersebut dipasang dan hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk menemui seorang wanita Ansor yang namanya sudah disebutkan oleh Saul, Saul lalu berkata, "Perintahkanlah budak lelakimu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga sehingga saat berbicara dengan orang banyak aku bisa duduk di atasnya." Maka kemudian wanita itu memerintahkan budak lelakinya membuat mimbar yang terbuat dari batang kayu hutan. Setelah diberikan kepada wanita itu, lalu itu mengirimnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut di sini. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atasnya. Beliau bertakbir dalam posisi di atas mimbar lalu ruko dalam posisi masih di atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan mundur ke belakang, lalu sujud di dasar mimbar, kemudian beliau mengulangi lagi, hingga sholat selesai. Setelah selesai, beliau menghadap kepada orang banyak lalu bersabda, Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya aku berbuat seperti tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara solatku. 39. Telah menceritakan kepada kami, Said bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar berkata, telah mengabarkan kepadaku, Yahya bin Said berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Anas, bahwa dia mendengar, Jabir bin Abdullah berkata, pada mulanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan batang kayu sebagai tongkat yang biasa beliau gunakan untuk bersandar. Ketika sudah dibuatkan mimbar untuk beliau, kami mendengar sesuatu dari batang kayu tersebut seperti suara unta hendak beranak, hingga akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun lalu meletakkan tangan beliau pada kayu tersebut. Sulaiman berkata dari Yahya berkata telah mengabarkan kepadaku Hafsah bin Ubaidullah bin Anas bahwa dia mendengar dari Jabir bin Abdullah. 40. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Bapaknya berkata, Aku mendengar Nabi Alaihi Wasallam bersabda saat sedang berkhutbah di atas mimbar, Siapa yang mendatangi sholat Jumat? Hendaklah dia mandi. 41. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar Al-Kawariri, berkata, Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, berkata, Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi, dari Ibnu Umar Rodliallahu Anhumah, Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sambil berdiri kemudian duduk lalu berdiri kembali seperti yang kalian lakukan di zaman sekarang ini. 42. Telah menceritakan kepada kami, Mu'az bin Fatlalah berkata, telah menceritakan kepada kami, Hisyam dari Yahya, dari Hilal bin Abu Maimunah, telah menceritakan kepada kami, Atta bin Yasar, bahwasanya dia mendengar Abu Said al-Hudri, Rodliyallahu Anhu berkata, pada suatu hari, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam duduk di atas mimbar, dan kami duduk di sekitarnya. 43. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mamar berkata, 'Telah menceritakan kepada kami Abu Asyim dari Jarir bin Hazim berkata, Aku mendengar Al-Hasan berkata telah menceritakan kepada kami Amru bin Taklib, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi hadiah berupa harta atau tawanan wanita.' Beliau lalu membagi-bagikannya. Ada orang yang diberi dan ada yang tidak. Kemudian sampai berita kepada beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi, mereka mencela, beliau. Maka mengucapkan puja dan puji kepada Allah lalu bersabda, Amabadu. Demi Allah, memang aku telah memberi seseorang dan tidak kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri sesungguhnya lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Namun aku memberi sekelompok kaum karena aku melihat hati-hati mereka masih sangat bersedih dan punya rasa takut. Dan aku biarkan sekelompok orang karena Allah telah menjadikan hati-hati mereka penuh dengan perasaan cukup dan penuh kebaikan. Di antara mereka adalah Amru bin Taklip. Amru bin Taklip berkata, Demi Allah, tidak ada yang lebih aku sukai dari unta yang paling baik dibandingkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku tadi. Hadis ini dikuatkan oleh Yunus. 44. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami al dari Ukail dari Ibnu Shihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan solat di masjid. Orang-orang kemudian mengikuti beliau dan solat di belakangnya. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut solat dengan beliau. Dan pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat dan mereka salat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk salat subuh. Setelah beliau selesai salat fajar, beliau menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda, "Amabadu Sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian, semalam. Akan tetapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu. Abu Abdullah al-Bukhari berkata, hadis ini dikuatkan oleh Yunus. 45. Telah menceritakan kepada kami, Abu al-Yaman, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Shuaib dari Az-Suhri, berkata, telah mengabarkan kepadaku urwah dari Abu Humaid as-Saidi, bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, bahwa setelah melaksanakan solat di awal malam isya, Rasulullah Alaihi Wasallam berdiri, lalu membaca syahadah dan puja pujinya kepada Allah dengan pujian yang layak, bagi Allah beliau lalu mengucapkan, Amma badu. Hadis ini dikuatkan oleh Abu Muawiyah, dan Abu Usamah, dari Hisham, dari Bapaknya, dari Abu Humait As-Saidi, dari Nabi Alaihi SAW, beliau bersabda, Amabadu. Dikuatkan juga oleh Al-Adani, dari Sufyan, tentang ucapan, Amabadu. 46. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Shuaib, dari az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Husain dari Al-Miswar bin Mahrama berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri lalu ketika beliau mengucapkan syahadat aku mendengar beliau mengucapkan ama badu hadis ini dikuatkan oleh Az-Subaidi dari Az-Suri 47 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Aban berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Gasil berkata setelah menceritakan kepada kami ikrimah dari ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar yang merupakan kali terakhir beliau duduk di situ dalam keadaan berselimut yang diletakkannya di atas kedua pundaknya dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala berwarna hitam. Setelah memuji Allah dan mensucikannya, beliau bersabda, Amabadu, wahai sekalian manusia berkumpullah di hadapanku. Maka orang-orang berkumpul mengelilingi beliau, kemudian beliau melanjutkan Amabadu, badu". Sesungguhnya orang yang masih hidup dari kalangan Ansor semakin sedikit, sedangkan orang-orang lain selain Ansor terus bertambah banyak. Maka barang siapa mengurus sesuatu dari urusan umat Muhammad, lalu dia mampu mendatangkan matlarat kepada seseorang atau memberi manfaat kepada seseorang maka terimalah orang-orang baik mereka kaum Ansor dan maafkanlah orang yang keliru dari kalangan mereka 48 telah menceritakan kepada kami musadat berkata telah menceritakan kepada kami Bishir bin al-mufaddal berkata telah menceritakan kepada kami ubaidullah bin umar dari nafi dari abdullah bin umar radhiyallahu anhuma ia berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua kali khutbah dan duduk di antara keduanya. 49 telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari As-Suri dari Abu Abdullah Al-Agar dari Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Pada hari Jumat, para malaikat hadir di pintu masjid, mencatat siapa orang yang datang paling awal dan seterusnya. Orang yang paling awal datang ke masjid seperti orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkurban seekor kambing yang bertanduk, kemudian seperti orang yang berkurban seekor ayam." kemudian seperti orang yang berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat menutup buku catatan mereka kemudian mendengarkan sikir khutbah. 50. Telah menceritakan kepada kami Abu an berkata, Telah menceritakan kepada kami Hamad bin Said dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah berkata, Seorang laki-laki datang saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan khutbah di hadapan orang banyak pada hari Jumat. Beliau lalu bertanya, "Wahai Fulan, apakah kamu sudah sholat?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka beliau bersabda, "Bangun dan sholatlah dua rokaat." Bagian 1. bersambung.